Dik, kakak, cipu, dik, cipu, dik. Cipu, dik. Sejak kecil orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk menabung. Nah kebiasaan itu biasa saya gunakan sekarang ini juga untuk mengajak anak-anak saya untuk rajin menabung. Kehidupan saya mengajarkan anak-anak menabung itu untuk investasi, untuk investasi saya di masa yang akan datang juga dengan keluarga, terutama untuk anak-anak, karena kan sekarang pendidikan semakin lama semakin mahal, sehingga anak-anak saya ajarkan untuk menabung sedari kecil, sedari dini, supaya nanti kelak dia bisa mencapai cita-cita yang dia inginkan. ingin menjadi seorang teacher karena merasa itu panggilan hati gitu karena orang-orang di sekitar saya banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pelayanan secara khusus jadi saya ingin melayani mereka hmm, dari hati saya para. gitu untuk mereka anak -anak? ya a kalau anak-anak e, biar gampang ingetnya apa ya a, a. caranya saya gitu di masa-masa pandemi seperti ini Supaya anak-anak saya tetap saya layani, yaitu dengan membuat video-video untuk mereka, supaya mereka tetap belajar di rumah, tetap semangat. D sama A. Dibaca D. Da. Dadah gitu ya. Dada. Dada. Ini kan D, D sama A. Sudah sejak tahun 2013, saya menjadi nasabah Bank Jateng. Tapi sebenarnya, ya, saya nabung tuh nabung aja gitu, nggak tahu kalau di Bank Jateng itu ada periode undian atau dapat hadiah gitu. Itu sebenarnya, saya nggak pernah tau. Nah, baru taunya itu, baru saya dihubungi sama pihak Bang jateng secara resminya bahwa saya itu mendapatkan hadiah, undian seperti itu. <SILENCIO> Rasanya bagaimana ya? Um, um, apa ya, jadi saya betul-betul situ tuh saya udah diem Keringat dingin, kaget pasti, bahagia iya, cuman uh, lebih ke apa ya? Enggak tahu harus gimana gitu. Waktu ditanya-tanya juga udah enggak konsen gitu karena udah bener-bener speechless banget deh, campur aduk banget, rasanya pokoknya terharu banget deh, nggak harus harus ngomong gimana lagi. Terima kasih Bang Jateng